pokoknya selalu ikuti tim 4 ikuti itu aja tapi aja ya subscribe hmm. mereka nge-duwe kakean sugi <laughs> sugi wengku ya pokoknya jangan like, comment dan subscribe nge-duwe aku melu lo siapa duwe parasaan iki ini kita arah wedo, wedok ora enak lanangan ya ra malah urip kok yang ngene lanangan sitok ya bacut teram, dino-dino klimpruk aku iki kudu apa-apa wedok apa-apa wedok Tanggungan bang Yosembayar seng wedok, nara direbangi tandur, raulah ya, sang, Ra, oleh gue. Walah, walah, rep ku, rep ku. Bangetan, bangetan. Walah, yongin itu loh. Jadi, bang wedok, wudhu serget. Wih, lanang, Kak Wimong, pindah ke Yonggud. Pengalih, kora. Oh, ala, pak, pak. Tapi, loh jadi orang melihatnya, kamu melihatnya, kamu melihatnya, kamu melihatnya, kamu gelem gelem melihatnya, kamu melihatnya, kamu melihatnya, kamu melihatnya, kamu melihatnya, kamu melihatnya, kamu melihatnya, masak melihatnya, bawang ya kamu melihatnya, lombok melihatnya, kamu melihatnya, kamu melihatnya, kamu melihatnya, kamu melihatnya, kamu melihatnya, kamu wedok kamu melihatnya, wedok melihatnya, kamu melihatnya, wedok melihatnya, kamu melihatnya, kamu melihatnya, kamu melihatnya, kamu melihatnya, Mau ponduit kita Terus opong ini sekarang ngopeni penny. awakmu seneng aku. aku nih yo, boleh to pak. Aku wes kesel to pak. masamu anakmu. itu to. tujuan. Numpain numpain masamu aku menak coba tuntung minggat apa-apa rasanya belak aku mau minggat, aku mulai nanti pengomong aku di jalan rupaku hehehe jalan Wes, hehehe jalan lah weh, mau mergaih-mergaih mana lo? yoi, mergaih kok lah, kamu kelimprak, kelimpruk aku ingin lo pengen lo, pengen jalan mergaih tapi Sintaglennya banyak siapa ya aku karo anakmu lalu aku jemangan nonton ini Ka. utang gurih omah. Nego. Ranu to apa enak sambel Pak, nah. Lah, lah noe. Tamu Berarti kurang Bapak ganti Yo sepuluhnya ini, pokoknya ini, ini, ini, ini, ini, ini. kayak <laughs> <Pak nandu duwe. laughs> anak duit <laughs> <tuk> <tuk> aku kan aku pakmu itu angel, pakmu angel, angel pakmu ini ngerumoknya nih, anak duit-duit, anak duit-duit ya, gak batenmu nih, piye perasaanmu sih, piye Yo sesuai tak kerja aku yang gaji orang bedok perasaannya anak duit-duit, ini rategga ingetnya rategga inget nih, gantungnya kumut-kumut udah pake itu jadi, buku anak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 Wah, kan usaha parabola Wangi.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 udah mata nih numpak kok nggak tahu atau ngaruh yo yo, ini lah, lu paling tidak sebagai kepala keluar, jomoh keluarga jadi kepala, jomoh, aku tahu numpak itu tumpahin belas. Lho maksud so kan tanggung jawab. Piye supaya nek kowe iki duwe penghasilan? Penghasilane ben mlaku terus. Nah, gak kowe nganggur. Nganggur ngang, ngang, ngang, ngang. tua-tua ae kowe. Drone rene drone mupuk. Drone. Tau meter-meter ditotoli. Ya Allah. Ya Allah. Dah. Ampun, Mas. deh. Kita ekor, insya Allah, pinggir so dua kosong, bola itu bulat gitu. betul, betul Pancasila jika, ada lima. Ya, eh, tiga, dua, kita mungkin akan lima. 2, mungkin akan lima. Ya. Biasanya, biasanya mau nengkotin, Duit atau dunia itu bulat. Pancasila ada lima, lah, bendera, berkibar, semakau, semakot. ini usaha, usah, usah, weh, Contoh loh hmm. Ekspor impor. Nah, pasang, ne, pak. Jangkri, impor. Nah, apa Jangkrik, Impor jangkrik. Hmm. jangkrik dan menjangkrikkan masyarakat Banyuwangi. <laughs> <indir>. Lah <laughs> aku, aku goro-goro jangkrik-jangkrik-jangkrik suwi-suwi kacau aja ini, jangan krek, tenang ya ampun, Tenan, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ya, usahanya usaha gue usaha ya. belum Bung ngulih, tapi ini lagi tapi ngomongin-ngomongin usaha, kita bisa usaha. jadi jangkrik, krek, sorry ya, tapi ini... ini juga ya, jangan rencana, rencana jangan wacana Gula gula-gulaannya anu, anu. -gula, aja anu, anu, anu. Gula lah -gula, ini lagi, kita harus gak gablek duitnya waktu lumohnya tapi masuk gablek, yang penting sombong nomor jujik cook tidak oke.. la!! ya! masuk. tumbal nono sing ana aku kok biasa enggak wong sing ilmu. Ilmu gaib. Matematika. <tuh> oh <yuk. tuh> ilmu gaib, dukun. Tapi biasane tumbal lo, Pak. Loh, Buka, tumbal. Apa dunia, diri Tempe cari. Masuk akal. Tiba, iya. Tiba, iya. Tiba, -tiba iya. di ini, ya benar. Ibu, nih, nih, tumbal. Dan terawang, terlalu kan, hitam, yang paling lembut, dewa oh iya. gitu. tapi ini waktunya. Aku udah ini teko, masih masih tumbal. Eh. paling keren, dewi. Waktu bilang bocoku, beli beli ini kita nganggotopi, nganggotopi, nganggotopi, Pak nganggotopi, tapi nganggotopi, nganggotopi, nganggotopi, nganggotopi, nganggotopi, nganggotopi, nganggotopi, nganggotopi, nganggotopi, kata nganggotopi, nganggotopi, nganggotopi, nganggotopi, nganggotopi, nganggotopi, nganggotopi, nganggotopi, eh kemiri konsong pelak macam ya matang lurus kan gula kopi jadi, modalnya rokok, bulog kopi, rokok, bulog kopi, tapi hasilnya itu maksimal, sebuah ro usaha kopi, rokok, rokok, karena nasi wow, <tuk> disingkat Hasil maksimal maksimal, corona. masuk, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, HP maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, maksimal, berhasil lagi iya. dibaca Baco yo. baca yes. apa? lagi yeah. lebih Orang, oh. Baco, ne kasel, ora langsung genah yo nih, <excel noise> mm. <tuh> gue, <baca> oh. larang dukun, dukun pijet, iya rencana awal dol bae aja buta ya Duh, kanku, apa? Kanku, kanku, ya dah mau ketemu malah ini kita langsung wedok dengan kalian tapi ini sembarangan langsung song panduun monggo luluwuh luluwuh orek monggo jun eh Wah, yeah. sepi, Mbah. Oh, di dalamnya sepi. Ya. Yeah. Oh, <laughs> penyakit ngono corona ngaten iki. Nah, <laughs> <laughs> oh, oh, okay. no. Lah di jenengan pundi? Mboten dibetah, lho. Wiki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 Masaknya tenggian dan centang, eh, terpanggil. Mau anjay, eh, kalau karton dengok. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, mau mau. Niki, tindak niki, perlu nino apa? Niki Kupenya sama Oh iya ja, Eh, ke laut. Aku ngomong. To <Tower> ini masalah dah. Deh. Kibong telur cepat oleh Niki diuring-uring loh. Paling tironnya ya dah. Tiro, solusinya bersolusi ini butuh solusi yaa, ini gue butuh yeah, ini jenisnya apa? No, jumah Wagi Jumah Wagi ini kita Jumah 6 Wagi Papat kok apa? aku minggu Senin eh, minggu Kliwon minggu Kliwon minggu Kliwon minggu, minggu Rakat 5 Kliwon Walu terulang terulang bener kan? guru matematika <laughs> <laughs> bener Jumah Wagi Jumah Kliwon aku September <laughs> September? September <laughs> piyangin setir angin beber beber angin -ber. oh ngene beber mbah la yo ngene beber iki piye mbah carane ben supaya anu mbah ini, carane lah ini apa kowe arep arep golek gaweanku apa arep apa kuwi cek mek Nah, lagi, cepat suka, legayan kan angkel, langsung ya, oke langsung nih mbak, langsung cepat, mulai kok kita naik so langsung suka mbak. Nato buang mobil, buang mobil. Nek gue pengen nangis so suke, engkau mau suki nang kali sono wono, kali sono, kali gimba kali sono gih yuk, apa gue. Ulangu so nong nong, Kambil ngono diblok, Pak. iya tebur kambil kae to, apa-apa, Mbak, Kalau kambil kalau mati Ya bener, kambil. Oh, mau, Mbak atau Oh ya aja. adem iki. Wis marai anu Pak. Marai apa apa kan pacar Kula bae, lho jlebluk. Aku Nah, pamane, gimana? Ngaruh, sekiroannya, bro. bro. Oh, bro. Nah, kayaknya ngomong nih. Nah, nah, nah, mari, malah loro malah ngerti ya. Ngerti ya, kok ngertos ngerti? Ngerti, ngerti, ngerti, yanti Dah aku tunggu nih, nih, cabang pagi nih, sunar yanti, cabang pagi cabang pagi sunarti, sunarti, isi tua, isi tua, cabang bayiku cabang bayiku ku, seketop, ba, seketop. Ya, kau seng nero neng, aku apa ya Aku jawab, ya ya, "Aku jawab, ya enggak narti lah. Aku lah, Pak. Toh, kai so, ya, kau kis gak lah. kau seng, nge -seng, nge -seng jirah, ku ku ya, ya. Yeah. ya. Nah, jangan ya, kucu salah, sikok aja, ngelele, ngelele, ngelele, ngelele, ngelele, ngelele, ngelele, ngelele, ngelele, ngelele, ngelele, ngelele, ngalah, ceng. salah, cewek kok nggak lah, ceng. Cek toh, cewek itu nggak boleh Ulah Ula, lagi kenalnya, Por, por, por di manggung, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, jadi Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pur, Pak ya ya iya pas mari malah oleh penyakit kita ke. ya. Ke. Gye. Ya. Gye. Paso, nah, ya. Oh, daerah limang menit teh loro perlawanan. syukur kowe de Ya ta kita akan mikir mati-mati ngomong, kita jumpa aja, Ayo, kamar lamun kureknya bu cahyo mau, tetapi tapi campur-campur Oh, lamun nasai, kalung memunana sakit, kaya kaya kutek, kutek, kutek, kutek, kutek, kutek, kutek, kutek, kutek, kutek, kutek, kutek, kutek, kutek, kutek, apa? aku mampir telepon baca gaya video dan aku make up anu. yeah. Rekok ini disembur padahal padahal ini petang pelatuan kasih kata hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha Tak tak asu. berarti oh bakal Munine Unine Oh boleh. Jangan ini ini Kalau kalau kita ibu, ibunya ibu <laughs> Rakil kundengin, biar nggak sini. Rangkapan sak kundengin, kuning, ya. Habi, kuning. Oh, wow, Ay, aku Wah, eh, nah, kono ada sekan kono, ya. ada teki, cuki. terus dikai. penyambut sak polah polah lah Ana nggak aneh, buat loh, Mbak. loh, Eh, tak gak apa apa-apa? Kita kunjungi apa-apa. Lagi gambar sembur pesan kas wes, bah wes. Ora ora. Eh, jadi eh, mau patuh bareng Arjuna. Niki, niki terus anu. Jopo. niki, mau kalah Ya, mulai rapat bareng Ya, Wes, ya, gue Iya. Eh iya, anu sepurane. Waduh iya iya. Hei, ini HP ya. HP baru halo, next time. Dia harus berhasil. Kudus. Masalahnya kayak orang sembarang wong tua. sembarang wong nom nah, Yunanara. Aku sejenis gaya sebagai. Harus bercerai sama sos dasteri. Abang diwar biru biru dah yuk. Baru paningan. Tadi <tip> matu mangsau. Oh <tip> lemes <tip> lah <tip> <Banganan>, <tip> kau Kau, <tip> <tip> kau tolong, <tip> <kusususus> <tip> Sembarang tolong, masak, <tip> Semuanya angin, Pak. Tapi angin, lho. Sumpah, aku ngerok sumpah. Aku ngerok Kayak angin, lho. Suara Kayak angin, lho. Kurang angin, lho. Padahal, angin. Belas jenang angin, lho. kan gawat, Cek dimaksud bae ya iki ketok. Eh. Iya Ba, opo, oh, oh. <tongan noise> <tongan noise> Aku dulu, yeah, aku oh, eh, oh, di di aku dulu, langsung dulu, Bah, opo. dulu, aku dulu, dulu, dulu, genti kok enak pak itu oh.. Cium. gak apa-apa berarti papan kiri <laughs> gak apa-apa papan apa? kiri papan <Kui, kui>, <laughs> apa? kiri disana bulan beli ini kancar lagi <laughs> benar-benar suka bah.. iya.. namun ini lho, ini loh, tanganmu kurang ini Tangan ini tak barai bah.. Oh, kan opo Ya iki ngomong Kere. konsentrasi konsentrasi, konsentrasi. loh aku seneng kancaku kere maaaaaaaaaaaaaa ba... oh, ba... <coughs> kamu <tuk. tuk> ba? matok, berarti pas aku nahan aku paspor paspor paspor paspor enggak sampai, sampai. suaranya gede, itu enggak panggling suaranya mm -hmm. ba, buddy, jaluk lo Lah Tak turuti aku gue gak? gue gak? aku tak ngomong mau lah jutaan, Mbah Siti, Mbah Siti, Mbah Siti, Mbah Siti Mbah Jalutmu, kenapa? aku, Mbah Mbah Mbah aku Jalut Suki Omah, taruh mobil tak turuti cool. taruh kolam renang gampang Willy oh, gampang orang kok laku, kok orang bisa, bisa, bisa, bisa. suaranya mirip becum, ya? oh bejomu suaranya cili apa eh, nih? to, ya ki, ki, cili? ya ya apa iya hmm. bercil <laughs> <laughs> <Jambun berteng. laughs> <laughs> <laughs> Yana, padene mbak padene apa? Aku tapi demi Oh apa? Anu. Nah, itu itu so. so, so. oui. claro, ya, gitu medal, Mbak? ya, di bintang anugerah aku ini apa matunya apa? diluk yuk kayak unang sudah Eh, apa yang terjadi di pucungmu? Apa Apa Apa